Mau naik Lion Air saat TSBB? Ini syaratnya. Maskapai Lion Air Group akan kembali beroperasi pada 3 Mei 2020. Namun operasional Lion Air Group hanya memiliki perizinan khusus dari Kementerian Perhubungan untuk melayani pebisnis, bukan dalam rangka mudik. Seperti diketahui di tengah larangan mudik, pemerintah melarang semua maskapai untuk melayani rute penumpang domestik. Namun, ada perizinan khusus untuk mengangkut pebisnis yang mengangkut logistik. Layan memastikan bahwa pihaknya tetap menjaga protokol kesehatan di dalam pesawat yang tetap terbang. Salah satunya adalah memberlakukan social distancing lewat pengaturan tempat duduk. Lion menjelaskan untuk tipe pesawat Boeing 737-800NG, Boeing 737-900ER, Airbus 320-200CEO, dan Airbus 320-200NEO pada kelas ekonomi yang memiliki set bangku 33 maka khusus kursi di tengah tidak dipergunakan. Dengan demikian, tamu atau penumpang akan duduk di dekat jendela window dan lorong. Jelas, Corporate Communication Strategy Offline Air Group Danang Mandala Prihantoro dalam keterangannya, dikutip Cuma. Sementara itu, untuk tipe pesawat ATR 72 dan kelas bisnis yang memiliki set kursi 22 menggunakan metode saling silang atau zigzag. Lion Air Group telah mengatur sistem pada fasilitas ketika setiap penumpang melakukan pelaporan atau check-in yang tersedia di Bandar Udara Keberangkatan, kata Dana. Kemudian bagi pebisnis dan calon tamu atau penumpang dengan tujuan pengecualian wajib memenuhi protokol penanganan COVID-19 melalui pengisian kelengkapan dokumen dan melampirkan sebelum keberangkatan berdasarkan persyaratan sebagai berikut. Pertama, surat keterangan sehat dari rumah sakit setempat yang menerangkan bebas atau negatif COVID-19 dengan ketentuan maksimum 7 hari setelah hasil uji keluar. Telah melakukan rangkaian pemeriksaan melalui metode tes diagnostik cepat atau Rapid diagnose, Diagnostic Test, swab Test, atau PCR. Yang kedua, terperinci mengisi surat pernyataan di rute PSBB atau zona merah yang disediakan oleh Line Air Group. Tiga, melampirkan surat keterangan perjalanan dari instansi, lembaga, perusahaan atau yang menjelaskan bahwa calon tamu atau penumpang berpergian menggunakan pesawat udara bukan untuk mudik. Empat bagi pedagang atau pengusaha logistik yang tidak memiliki instansi dapat membuat surat pernyataan untuk berdagang transaksi secara benar. Lima mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan pemerintah. Itulah informasi.